batalahิวabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga SMP Negeri 1 Banyuasin 3 siap mendukung program Bupati Banyuasin. Program Banyuasin Bangkit, program Banyuasin Cerdas melalui gerakan Simanis Siswa membaca dan menulis. SMP Negeri 1 Banyuasin 3 siap mendukung gerakan Si Manis. Salam literasi. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Sekolah kita, disiplinlah belajar Patuhilah peraturan Supaya kita bisa berprestasi Prestasi di akademi olah, -olah seni, budaya, dan pramuka Janganlah lupa tingkatkan iman dan takwa Supaya masa depan nanti cerah Ciptakanlah budaya semuanya Cetak belum di 10 Kita bisa prestasi, Prestasi di akademi olahraga seni budaya dan pramuka. Janganlah lupa tinggalkan iman dan tabuah, supaya masa depan lebih cerah. Kita akan budaya selesai. Dan jua tiga Mencetak dan Berprestasi Berimah Berbudaya pelajar SMP Dan bisa ku Mencipta ingin maju Mencoba Tuh bilang peraturan supaya kita bisa berprestasi, prestasi di akademi olahraga seni budaya dan promul. Janganlah lupa tingkatkan iman dan taqwa supaya masa depan nanti jernih. Satu mencetak Kami negeri satu Sekolah kita disiplinlah, mulai dari waktu hilang, peraturan, supaya kita bisa mendekati. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقائم recto باسا شديدا لهذل ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا حسنا ما كن في قبر وياذرا الذين قالوا تغلوا الله لدى ما لهم به من علم ولا اباء كبرت كلمات فَبِالْقَفِّ وَالرُّكْبِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ